Di kabar pertama persahabat ya untuk warga Konoha jangan lengah Masih ada IMA 2022 Indonesian Music Award Kita dukung sampai penutupan Bunda Lesti Kejora Bisa memborong piala penghargaan IMA 2022 Dan sebelumnya Alhamdulillah persahabat Bunda Lesti Kejora sudah tentunya menyabet piala penghargaan juri terfavorit di DA5 Social Media Award dan tentunya tugas warga Konoha belum selesai, dukung Lesti di IMA 2022. Alhamdulillah untuk sementara voting nominasi Female Singer of the Year, Bunda Lesti mendapatkan votes 11,4 juta votes di IMA 2022, masih berada di nomor pertama. Dan nomor dua masih Leodra, persahabat ya. Mudah-mudahan idola kesayangan kita bisa mendapatkan piala penghargaan, kita yakin? kita pasti menang, kita yakin kita akan selalu bisa mendapatkan piala penghargaan lewat karya-karya Bunda Lesti Kejora selanjutnya persahabat disimak juga ada potret Bunda Lesti bersama kedua orang tuanya Papa B melihat potret ini kita terharu dan pastinya kita bahagia juga insya Allah semoga rukun kembali kedua keluarga semoga selalu bahagia Semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Kita simak juga kalimat caption yang dituliskan oleh Leslar Sweety: "Masya Allah, hanya doa yang tulus untuk kalian. Semoga keluarga besar Leslar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Masya Allah banget, kita aminkan doa-doa baik. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah." Kemudian juga bersahabat, perhatikan ada potret. Leslar, Lesti Bilar bersama Rudy Salim Kita juga pastinya bangga dengan sosok Leslar yang dikelilingi oleh orang-orang hebat dan orang-orang baik Salah satunya adalah Rudy Salim Asya mudah-mudahan partner bisnis, partner kerja bersama Leslar terjalin dengan baik Mudah-mudahan sukses dan LA bisa bangkit kembali Kemudian juga persahabat, perhatikan di IG, nya ibooks, dua jam yang lalu persahabat. dia ya. banyak begitu pertanyaan mengenai Bapak B yang order dagangan atau jualan dari fanbase ibooks. Ini menggambarkan langsung buat yang pada nanya, "Bang B pesen apa sih, Min? hehe he, Alhamdulillah, Bang B pesen lidi, makroni, basreng buatan Mimin tuh, persahabat, ya buatan admin ibooks." Diborong oleh Bapak B Asya Allah berkah selalu ya Mudah-mudahan usahanya juga diberikan Kelancaran, amin Kemudian juga persahabat Ada kabar yang sedang viral Ini luar biasa persahabat ya Wajah Lesti Kejora dianggap Kembar dengan Jenna Ortega Aktris asal Amerika Serikat Masuk TransTV Di acara insert Persahabat Bunda Lesti Itu disebut Mirip dengan Jenna Ortega Ini keren banget, lagi heboh dan sampai Trending di Twitter persahabat ya, Luar biasa Bunda Lesti Emang selalu bikin kita kagum dan bangga Multitalent Bunda Lesti adalah orang-orang Yang sangat-sangat baik Dan sangat menginspirasi Komentar pun persahabatnya ya Banyak sekali diberikan di antaranya persahabatnya dari akun Instagram Lesla Lovers Indonesia 2020 Yang tentunya lagi heboh Di perfilman Amerika Katanya itu persahabat Ada juga tanggapan lain dari akun Instagram Sumarni6673 Lesti bukan hanya cantik paras Tapi dia cantik hatinya Cantik attitude-nya anak yang gak pernah bikin gara-gara sama orang bahkan yang jahat sama dia pun dia abaikan, gak pernah dibalas inilah artis yang benar-benar banyak contoh baik, tuh persahabat perhatikan, simak komentar yang sangat luar biasa mudah-mudahan Bunda Leslie selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang dan selalu menjadi orang baik, berikutnya juga persahabat ada postingan Indosiar mengunggah foto Gilang Dirga dan Rina Nasi Ini lagi Tentunya duet bareng Di acara semalam persahabat ya. Ini seperti Lesti dan Vildan Saat duet persahabat Kita lihat kalimat caption Yang dituliskan oleh Indosiar Ya ampun duet spektakuler Dari Gilang Dirga dan Rina Nasi Gimana udah mirip Lesti dan Vilda Belum nih katanya Tuh, ya, Bikin kakak banget aksi dari Rina Nasi Dengan Uh, gilang bersahabat ya kocak dan tentunya kita ngakak banget melihat mereka berdua ini memperagakan Lesti dan Vildan mudah-mudahan Bunda Lesti dan tentunya Papa Vildan bisa kembali duet di Indosiar kita selalu menunggu kejutan selalu menantikan kebahagiaan dari Lesti kejaoran di postingan ini pun persahabat, ya, ada tanggapan dari Papa Fildan Yang mengatakan best banget katanya tuh Wow, ini keren banget persahabat Kemudian juga persahabat, ya, kita simak diunggahan fanbase Keep Calm Mengunggah video ketika Papa B live ya Ini bukan live terbaru, ini live-nya sudah lama Saat Papa B menyanyi, disuruh menyanyikan lagu ada cerita milik Bunda Lesti Masya Allah, Papa B memang selalu the best banget ya Mudah-mudahan... Selalu sehatan, tentunya doa terbaik selalu kita berikan. Ya, kita lihat juga kalimat komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Di antaranya dari akun embun Larasati Empat Belas mengatakan, "Wah, gua kira ada live baru, udah panik dong." Pas diperhatiin baik-baik, oh aman yang lama katanya tuh bersahabat Ada juga tanggapan lain dari nonon mozart Sekarang saya kangen suara ketekannya papap Yuk nyanyi lagi yuk, udah tinggal ketemukan ya sama bang safik Masya Allah Ini luar biasa banget persahabat ya Hanya doa terbaik selalu diberikan untuk keluarga leslar Semoga bahagia, semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik